Kita akan dokumentasikan. Mengharap ke sini, mengharap ke sini, mengharap ke sini, membelakang. Nah, ini guys, dukanya eh, kalau surut baru kita mau balik nah, nah ya kalau ya, ya eh ya, pokoknya goyang ya, lihatnya sampai nyangkut anunya bajunya aman mana itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini adalah saat kita kembali dari resepsi pernikahan dan kita pas surut airnya dan ini super hati-hati kita ini nah dan kumpulannya nanti ini sampai pada esok beberapa hari kemudian ada keluarga rombongan dari pihak perempuan yang berkunjung ke keluarga laki-laki oke okay, untuk suruh, supaya tidak diameter, penasaran yes. ayo kita guys tonton sajian videonya mudah-mudahan bermanfaat dan bermanfaat kita berdoa mudah-mudahan dimudahkan atas segala urusannya yang uh, halal dan dipersulit kalau yang tidak baik oke okay, terima kasih like and subscribe Mama datang. Oh iya kasihan. Ya. Apa aku Apa aku Apa lu Ayo. Ayo. goyang, Andi goyang yeah, go, yeah. Asik. kalau terus <tuk -tuk -tuk -tuk> Nasi apa yang terlalu? apa dia persaingan ini? Ya, ya, lesehan tinggal kah? Tinggal. Kini hanya tinggal ke dalam. Tinggal, tinggal. Oh, Mana kita berlalu kembali pulang dengan waktu satu jam berdoakan kita selamat sampai tujuan dan semoga hujannya tidak jadi turun karena saya lihat nasib dari atas sangat cerah oke okay, guys. Mari kita lihat lagi kelanjutannya terus Nah inilah cuacanya. Sungai Rampak Tengah menuju ke Gunung Batu Jawa Gunung Jawa ya, nah, Desa Cangadoyang Kemudian selanjutnya ke Makas di Bumbang Sekiranya kita turun nanti sebentar nah, Ya baru naik mobil ke Rumah Dan yes dua hari kemudian akan rombongan Pesta, mau ikutin aja ya? buaya tuh buaya tuh nyaman Pak, dengan mengendarai pickup udah wes tiba di Bobongah. Ada kloter pertama, 50 orang. Selamat datang di Bubunga. Hmm, di TV rusak, di YouTube, lihat di YouTube. Channel, sah, Una Channel, sudah ada itu yang waktu mulai berangkat di Sikumbang sampai di sana pernikahannya. Ada, Syah, Una Channel. Buka sekarang, langsung kelihatan itu yang pengantinnya, nah Ferry mulai dari dermaga itu sampai ada itu iya nah ini rombongan dari mempelai wanita bersama dengan pengantin prianya beriringan dengan secara sederhana karena kita ini adalah orang perantau semua ya orang perantau itu yang penting syaratnya sudah terpenuhi oh ini <laughs> baru keluar dari klinik semua sekeluarga tinggal bapaknya saja eh tim barunya ini bagaimana nih Mas Peri perasaannya setelah selesai dari pesta pernikahan Pak gimana perasaannya tidak harus nih sampeyan ini yang punya dokumen mulai dari awal berangkat sampai di sini ada Wah kamu nanti sudah punya anak apa sampai besar tetap ada dalam YouTube itu Bagaimana perasaannya Pak bahagia lah, bahagia ya, ya. Dewarasi, iya, iya. mudah-mudahan istrinya mau ngikut ya iya. iya dilepas sama orang tua tapi kalau hari Sabtu atau ada hari <tutu> libur <tutu> datang <tutu> berkunjung <tutu> ya nah, dan ini adalah boleh sebagai seperti ya, orang tua sudah yang memfasilitasi jalannya resepsi pernikahannya, dengeran dan keluarganya, kita doakan sehat semua sakit di dalam rumah sakit tadi mana baru saja keluar, saya antar indah lama, kemudian bapak datang jadi ini eh, eh paman, omnya, denger, dengan ini berbaring semua dari klinik, baru saja keluar ini iya iya kemarin istrinya ndak ikut mana istrinya hmm. ah nah, mana oh. <laughs> <laughs> iya kan saya saya belum <laughs> ya, ya, ya, ya, ya, ya. <laughs> pak assalamualaikum pak alhamdulillah bertambah lagi keluarga nih pak iya ini keluarga besar di sini bertambah lagi hai bestie, Hi, bestie. Hi, bestie. Hey. satu jam hey. iya pergi kerja Nah. Win!